Halo Assalamualaikum, saya Ku dan ini adalah Lenslot Romance King of Pampilius. Tapi bukan Lenslot di game MOBA itu ya. Untuk harganya sendiri, Lenslot Watch ini dibanderol dengan harga 700 ribuan. Dan seperti apakah bentuknya? yuk langsung aja kita mulai videonya sekarang, and let's go oke okay guys, sekarang kita lihat apa aja isi di dalam boxnya ini yang pertama kita mendapatkan kartu ucapan tanda terima kasih atas pembelian dari produk ini sendiri Lalu selanjutnya ada buku garansi, dengan jaminan satu tahun garansi pada pabrikannya ini juga. Sekarang kita lihat tampilan jam tangannya sendiri seperti ini. Tampilannya cukup laks banget dengan bagian case terbuat dari bahan stainless steel yang cukup mengkilap banget bila kita lihat. Dan juga material kacanya sendiri terbuat dari cyber glass yang diklaim bisa bertahan dari setiap goresan apapun yang ada. Lalu pada bagian samping terdapat sebuah crown. Yang uniknya lagi, ada simbol dari Lenslot sendiri di bagian tengahnya ini. Pada bagian tutup belakang baterai terbuat dari bahan stainless steel, dan juga ada tulisan Lenslot original beserta tipe Roman series pada bagian tengah. Dan juga ada keterangan water resistant 5 atm atau 50 meter untuk ketahanan air. Untuk strapnya sendiri berbahan leather strap, dengan pola motif buaya pada bagian garis-garis di strapnya ini. Lalu pada bekelnya ini terbuat dari bahan stainless steel dan juga ada tulisan Lenslot di atas permukaan bekelnya ini. Pada bagian belakang strap terdapat keterangan Lenslot original dan juga ada logo Lenslot pada sisi strap yang lain. Untuk ukurannya sendiri Lenslot watch ini berdiameter 39,9 mm, tebalnya 8,7 mm, lebar strapnya 19,9 mm dan beratnya ini cukup ringan hanya 50 gram aja. Untuk tampilan fisiknya cukup bagus, terdapat logo dan tulisan lancelot pada bagian atas, lalu ada keterangan tanggal pada bagian sisi samping permukaan. Setelah saya pakai, lancelot watch ini cukup nyaman juga menurut saya, dengan diameter yang hanya 40mm, jadi cukup pas juga untuk ukuran pergelangan tangan saya yang kecil. Oke jadi mungkin itu aja video saya mengenai lancelot watch ini, semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa kalian subscribe dan support terus channel ini, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video konten berikutnya. Akhir kata, saya Guzairi pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya dan Assalamualaikum. Bye-bye.